Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nikola Surya Di Nah Aduh seik, Di video ini saya akan mengupdatekan si. Mengupdatekan proyek elektrifikasi Di area jembatan Bengan Solo, Juruk Tinggi juga loh Sekitu. Nah dari bawah sana Naik sampai sini Ini jembatannya di sini, wih, biar tidak patah panas. Nah, di video ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi dari Solo 8 hingga ke Palur. di sini, di atas jembatan. Nah, ternyata di sini sudah dipasang kabel, baru tahu saya proses pemasangan kabel di jembatan kayak gini. Dikatkan sama segitiganya. Tuh. Oh, saya tekan. Nah, kayak gini. Saya di baut di jembatannya si buat penolong kabelnya. habis itu lagi kabelnya dipasang di situ. Nah, ini saya coba kan tantangannya nyebrang jalan lagi. Sudah tiga kali. tapi dalam ya dah enam bulan lebih saya tidak lewat sini tak taknya perang jembatan nah di sini kabel kabel yang sudah terpasang sudah lumayan komplit sudah komplit nah lumayan lagi sudah komplit malam itu ada keretakah? eh uh, itu cukil aman ada kereta anteng saya di sini ada sih hmm. di sini messenger wire sudah terpasang kontak wire sudah ground wire juga sudah terpasang jadi enggak ada yang lagi lagi. nih 1, 2, 3 sudah terpasang semua Ini baru beberapa meter ya. Mungkin 50 meteran. Dari sana ke sini. Ini panjangnya sekitar 200 Bapak 270 apa apa? Lupa lah saya. Nanti saya tuliskan saja panjang jembatannya. Nah, ini Sungai Gongon Solo. ini kalau ada keret di sini bagus nih buat spot hunting, maksudnya huntingnya di bawah sana tuh, di sana. Nah, loh, spesies bukannya. Nah, di sana. Baik, di sana tuh. Nanti nyeger, uh, misalnya di CR, nggak bisa CR. Dua kelas lima, sama 32 nya lewat sini. Kan bagus dari ujung kepala sampai ujung kepala masuk dalam jembatan semua. Seperti inilah kondisinya jembatannya ya sama-sama aja. Nah pada sampai sini baru mayan ngeri. Geser nggak sih nggak ting, Gaser, mati aku. Nah ini sungainya alirannya nggak pada deras karena kemarin nggak hujan kalau kemarin hujan, di saat tingginya, lho, seberapa si, ya pantaukannya nah tuh, tembok kotak-kotak tuh yang kedua pokoknya saat lebih tinggi ini 1 meter tingginya sama sih 1 meter lebih pada ini itu kereta apa enggak sih? kayak kereta tapi kayak enggak juga tuh nah itu jembatan juruk ada tiga, satu untuk jembatan kucu sepeda, roda eh, dua motor atau sepeda biasa satunya untuk ke untuk umum ke arah Palor, Tawang, Mangu dan satunya lagi untuk umum juga ke arah Solo dan ini jembatan keretanya jadi total ada satu sana turun, ini satu. satu, dua, tiga, empat, lima lumayan banyak Nah, ini lumayan gede juga loh nih. Siapa yang berani sini? Dulu aja pertama kali saya lewat ngeri loh. Ya mau mati. Yang kebanyakan gini, kayak kalian kayak mau sendawa tapi ketahan-tahan gitulah. Nah, ini cuma baru cek kok ini baru aja dicat putih apa buku putih ya ini ngeri yang ini di sana tuh ada oh, maaf teman-teman tadi videonya terputus. Ya itu sama karena memori SD-nya habis kartu SD. Nah, ini saya pakai kertas SD lagi, ganti lagi. Yang terakhir cuma bawa tiga tak saya. Nah ini saya sudah berada di sisi mana nih? Ujung barat, nah, ujung baratnya jembatan kereta Juruk ini. Nah, ini di sini supaya saya nempi aja biar sekti aduh nah disini. nah ini di sini komplit semua nih alat verifikasinya iya benar itu sinyal sinyal apa ya muka stasiun Solo Jabar kayaknya kayaknya lo ya saya kurang tahu nah dulu kan saya pernah di sini ngupdatein apa tuh yang halte halte apa mana nih Be halte pucang sawit. nah di sini nah, sekarang kembali lagi disini sini nah di sana tuh kalau misalkan saya itu kameranya ini tidak rusak loh anggap andai aja saya sangat zoom disana tuh di sana tuh gunung lawu lagi cerah cerahnya jadi pemukimannya bisa kelihatan coba, mi, coba saya zoom dari sini saya kelihatan tidak ya banyak ya, itulah Nah, pokoknya nih, kalau pakai mata, mata itu kelihatan. Cek panas sih. Sana aja jembatan aja. Seleko. Ya seleko dong Terutawar. Nah, biar gak panas. Nah. Ini jembatannya. Ini jembatan baru loh dulu tuh kan jembatan lawasnya Jawa-Belanda jadi ganti jadi bugar apa ya jadi bugar ya. sama aja. diganti sangat jembatan baru pas pembangunan double track Soljebres Kedung Kedung apa tuh stasiun KDG itu dulu katanya KDG lupa nanti saya tuliskan saja nah ini di sini tidak apa-apa lagi. Semua sudah selesai. Dan ini saya akan kembali ke sana dan mungkin saya akan menuju ke overpass Mongin City buat ngupdatein. Sedikit videonya saya akhiri di sini saja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nantikan video update terbaru baru saya yang selanjutnya mantap di jembatan Bengawan solo juruk saatnya kembali ke sana <SILENCIO>